adik kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan atau rik-baik jok, dia bak ya. Oh, jadi aku makan Maya ini nikon, wadah, kaya. Mix, nah. li. Acham jenelle, ah, jenelle, yeah. gimana Hi, video yang tadi like aku ya yang bang. Adi tungguin Ini dalam pokin jog ni be mandir dali sopan khumiya badal san perang o bil jak jak hainga you no ni ni na me ada ada ha pok khad da Jadi bang, ada kemien. Kita या चिकन यात पो अंगी nah, <laughs> nanti ada ratu jukun bah cuci ibu ya office Bajai, bisanya sini foto Mana butuk paninya ba? Ot pabo. Mana butuk mana ada kada pabo? Mix sampe tadi tak syok. Ba di. Mana butuk mana ada kada pabo? Eh. Nadin yak ketuk modan sang apa? Nadin entak man kelam. Dia moteni. Kang jadi. Kaya mo <laughs> Hai, Pak jok gitu. Naga mix. Bang Naga mix apa mat deh. Bye bye. Good night. Ya. ya, Nên anh đục office nụt, tao cũng tao được nghe. <laughs> Đúng office nya Il y a un kalau besoknya ini area gini tidak banyak. video, sampai bye bye.